dan kebanjiran sekali di bulan November tahun 2021. Jika kartu subot energi sudah kita dapatkan, jenisannya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang sukses jadi ditawan. dan kebanjiran sekali di bulan November tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiak. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah nine of one ataupun 9 tongkat untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana disini digambarkan seorang libra akan sukses jadi ditawarkan kebanjiran meski di bulan November tahun 2021 di disini digambarkan tawaran pekerjaan sangat banyak datang kepada seorang libra di bulan November tahun 2021 yang dimana disini akan mampu membuat keuangan kehidupan serta di disini juga digambarkan satu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Libra akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan di bulan November tahun 2021, yang dimana sini digambarkan seorang Libra akan menjadi jutawan dengan usaha yang akan dimilikinya, dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak, dan disini menggambarkan sosok seorang Libra, bahkan sukses jadi jutawan. Dan keberangkatan sekitar bulan November tahun 2021, yang dimana di sini seorang Libra mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang selalu didoakan oleh keluarga, yang selalu didoakan oleh seorang anak, yang dimana di sini akan membuat seorang Libra mendapatkan peningkatan keuangan yang sangat jauh drastis. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the lovers. Secara umumnya the lovers itu diartikan percintaan, kecintaan, keterikatan serta keterikatan antara seorang dengan yang lainnya. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan kecintaan seorang anak, kecintaan sebuah keluarga kepada seorang libra sangatlah bagus sehingga di sini mereka terus mendoakan mendukung seorang libra untuk mendapatkan banyak tawaran pekerjaan lagi, yang dimana di bulan November seorang libra akan berhasil menjadi jutawan dan kebanjiran meski dengan datangnya berbagai macam. Pekerjaan dengan datangnya banyak tawaran pekerjaan yang hasilnya mampu mendongkrak keuangan, dan untuk kartu zuriq yang kedua adalah seven of cup ataupun tujuh piala. Untuk zuriq yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang di mana di sini digambarkan seorang Leo akan sukses jadi jutaan dan kebanjiran terus bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan. Usaha yang didirikan Leo, usaha yang dibuat Leo, usaha Leo sendiri akan berhasil maksimal di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini akan mampu mewujudkan mimpi seorang Leo yang menjadi jutawan dan kebanjiran rezeki, yang dimana juga di sini digambarkan seorang Leo akan banyak mendapatkan tawaran pekerjaan yang hasilnya sangat maksimal, yang hasilnya mampu mendongkrak keuangan finansial Leo lebih bagus lagi dan untuk kartu support energi ini adalah kenaik open tunnel. secara umumnya kenaik open itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang di sekitar seseorang yang berada di dekat Leo sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar orang-orang terdekat yang dimana sini mampu membuat Keuangan finansial lebih bagus lagi. Mampu mewujudkan mimpi seorang Leo untuk menjadi seorang jutawan dan kebanjiran rezeki di bulan November tahun 2021. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kode yang kedua, di sini menggambarkan keterikatan antara seorang Leo bersama orang yang memberikan pekerjaan sangatlah erat, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial dan mampu mewujudkan mimpi seorang Leo menjadi sosok jutawan dan kebanjiran rezeki di bulan November tahun 2021. Dan untuk kartu Zodiac yang ketiga adalah Four of pentacle, ataupun empat koin Untuk sudik yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiac Taurus yang dimana sini digambarkan Seorang Taurus bakal sukses jadi ditawan dan kebanjeraan di bulan November tahun 2021 sini digambarkan ada empat koin Dua koin berada di kaki itu menggambarkan apapun usaha apapun langkah apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Taurus Akan mampu mendogak keuangan finansial lebih bagus lagi dan satu koin berada di genggaman Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Taurus sekarang Akan berhasil maksimal Dan membuat kehidupan keuangan jauh lebih meningkat lagi Dan satu koin itu berada di atas kepala Pekerjaan telah menunggu seorang Taurus Yang dimana pekerjaan yang sangat besar Yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi Sehingga disini dikategorikan Seorang Taurus bakal jadi jutawan dan kebanjiran Sekini bulan November tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacles itu dia seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Taurus seseorang yang berada di sekitar Taurus sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan kebanjiran skiz, mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, berhasil sukses di bulan November tahun 2021. Di mana di sini kesuksesan ia dapatkan berkat doa dari sebuah keluarga, berkat doa dari seorang pasangan, dan di sini satu pekerjaan akan diberikan oleh seseorang yang terdekat yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan zodiak yang K disini di menggambarkan kecintaan kecintaan keterikatan antara seorang terus bersama pasangan sangat larat yang dimana di sini doa, doa dari pasangan sangat berdampak positif kepada rezeki keuangan dan pekerjaan Taurus di bulan November tahun 2021 yang dimana juga di sini digambarkan, usaha yang dilakukan oleh seorang Teos akan mampu mendobrak keuangan sehingga di sini digambarkan seorang Teos jadi ditawan dan kebanjiran. Sekali bulan November tahun 2021, dan untuk zodiak yang keempat adalah Eiko Fortaker ataupun 8 koin Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang bersedia Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo, bakal sukses jadi ditawan dan kebanjiran. Sekali bulan November tahun 2021, di sini digambarkan. Seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang disiplin, yang ulet, yang giat, yang fokus dalam bekerja Yang dimana disini akan mampu membuat setiap pekerjaan yang ia lakukan akan berhasil maksimal Mampu mendapatkan keuangan, mampu meningkatkan kehidupan di bulan November tahun 2021 Dan di disini juga digambarkan tawaran pekerjaan akan banyak dirasakan oleh seorang Virgo Yang dimana sini hasilnya maksimal kepada kehidupan Virgo sendiri Dan untuk support energinya adalah Kenaik offshore Secara umumnya, naik offside itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di dekat Virgo, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo, sosok seseorang yang giat, yang ulet, yang fokus, yang disiplin dalam pekerja sehingga di sini memberikan kepercayaan kepada orang-orang untuk mengerjakan sesuatu yang dimana di sini hasilnya akan maksimal, hasilnya akan mampu mendongkrak keuangan finansial Virgo sendiri, serta di sini seorang Virgo akan mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang-orang terdekat, orang-orang sekitar. Yang dimana di sini akan membuat seorang Virgo menjadi ditawan dan kebanjiran sekitar bulan November tahun 2021, dan jika kartu dilopos, kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan keterikatan antara seorang Virgo bersama orang-orang di sekitar orang-orang terdekat akan pernah positif kepada seorang Virgo. Yang dimana di sini akan mendorong keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi, dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Ace of Pentacle ataupun Sadugoine. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang di mana di sini digambarkan seorang Aquarius bakal sukses jadi ditawan dan kebanjiran sekitar bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan mulai menata meniti kembali ke karirnya yang di mana di sini akan berbuah manis kepada kehidupan serta finansial dan di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan. Yang dimana sini dampaknya sangat besar kepada kehidupan finansial seorang Aquarius sendiri Serta di sini seorang Aquarius akan mulai membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri Yang akan membuat keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One Secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang dekat dengan Aquarius, seseorang yang berada di sekitar Aquarius sendiri, dan di sini menggambarkan, seseorang Aquarius bahkan sukses jadi jutawan dan kebanjiran seketika bulan November tahun 2021, yang dimana itu semua terjadi dikarenakan doa dari sebuah keluarga, doa dari seorang pasangan, yang dimana di sini juga seorang Aquarius, mempunyai tujuan untuk bagaikan keluarga, membagikan pasangan, yang akan berdampak positif kepada keuangan Aquarius sendiri. Dan jika kartu dekoras kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan keterikatan antara seorang Aquarius bersama pasangan sangat berdampak positif kepada dirinya di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini seorang Aquarius akan mampu hasil sukses menjadi jutawan dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan November tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak. Yang sukses jadi jutawan dan kebanjiran, meski bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua zodiak Leo, yang ketiga zodiak Taurus, yang keempat zodiak Virgo, dan yang kelima adalah zodiak Aquarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak, yang sukses jadi jutawan dan kebanjiran, meski di bulan November tahun 2021 semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.